beda, itulah bedanya gue sama lo ah. kalau gue sampai sekarang jomblo karena gue, gue tuh yang gue butuhkan dalam sebuah hubungan itu komitmen Why? Karena hubungan tanpa komitmen, bagi gue hanya untuk merencanakan sakit hati Why? Acara inget, waktu Adam kesepian, Allah cuman ngasih satu wanita hawa Why? Tapi memang beda pak, memang beda kita kalau misalnya bawa pacar kan, keluar masuk bioskop Nah wow. Pikir prasetio Bawa ya. pacar, keluar masuk pengadilan oh. Aku kan masih sendiri, gue minta tolong Celine, dia nggak mau karena nggak enak sama Marcel Terus, kalau Celine nggak mau, menurut lu, gue mau dia acara reunian Nah hey. Kalau gue jalan sama lu, orang mau kata apa, Den? Heeeeyyyy Den, tunggu ya bentar ya? nih, lama-lama gue bingung ya Sebenernya kalau lu jalan sama dia yang malu, lu apa dia sih? <laughs> dia pake nanya, kalau gue jalan sama orang, nggak apa paling nanya, Deni, jemur kasur hey iya tapi nenek lu jadi joki mobile legend reset lu <guluh> <guluh> <Kau> udah bayar eh <guluh> kamu lu ya cuman lah <guluh> mau seringnya cuman sekali harusnya eh, kan perjanjiannya sampai bintang buka yeah, keren banget nenek lu ternyata anak-anak games juga ya jokin mobile legend tang kesini aku juga mau ngabarin ada rioni kamu liatin apa sih? aku liatin kamu lah aku bingung ternyata kamu makin cantik pak kalau ngeliat Yeay. Tahu nggak perbedaan mbak sama koper? Nggak tahu apa kalau koper itu dijinjing. Terus, kalau saya, kalau kamu, aku sunting. Yeah. <laughs> kamu tahu nggak perbedaan kamu sama perawat cowok-cowok lainnya itu apa? Nggak tahu, mbak, emang apa perbedaannya? Perawat cowok lainnya itu kuat kalau kamu tuh lemah. Oh!